Oke, okay, bagi kalian yang pengen top up pak Nike tapi nggak tahu top upnya di mana, kalian bisa pergi ke Game Store Ken. Di Game Store Ken ini kalian bisa top up dengan mudah, murah melalui via login yang sudah pasti aman dan legal tentunya. Tidak hanya Nike doang, gamenya banyak cuy. Ada Honkai Impact, Genshin Impact, Blue Archive, Panisengrai Raven, Paluran, bahkan game-game HD seperti ini, Super Sus, dan lain-lain itu juga ada, guys. Jadi tunggu apalagi? Langsung cek saja, linknya di deskripsi di bawah, oke? Okay? Yo, welcome back. Sampai Uming hapus pertemanan. Oke, okay. gitu ternyata ya. Terima kasih berarti ini pertemanan terakhir kita ya saudara Mas kalau <laughs> dapat umin oke okay, welcome back to my channel uh, di video kali ini kita disuguhi event like light spark in darkness ya. di kecil eh, secercah cahaya di kegelapan dan mana ini banner baru prater baru buat server N yaitu golden glow ini disambung cuy bukan dipisah kalau dipisah ini golden glow kalau disambung Golden loh. <laughs> oke okay, kita mulai oh ini udah gua pakai ya ternyata adalah semoga saja Bismillah kita baca doa dulu guys Bismillah apa namanya Allah mabaraklana fi marjaktana waqina azabanar ok kah? mari kita lihat duju Tak perbesar suaranya supaya lebih enak sensasinya. Ini bintang 5, ini sudah pasti. Oke, bintang 5 nih guys ya. Tak percaya ini bintang 5 nih. Oke, bintang 5. Gearsus 2 biji. Mantap satu biji dapat umeng juga. Mantap. Ini kah pertanda umengnya mengjing. Men gua nyuruh 30 kali pun. Ya udah nih, gua kabulin nih 30 kali pun. Untuk saudara pajar warna biru. 僕 okay. wow, ganti Kita harus yang bersinar. Hmm. Hmm. Oh, uh oh. wah, tiga saja bang, sama kayak saya. Ini udah 30 kali pul. Tapi kita, apakah endingnya berbeda? Semoga endingnya berbeda ya, dengan saudara Masai. ini ka, pertanda, pertanda baik, apakah pertanda subhanallah Kalau dapat dua biji, gua minta oh dua biji beneran oke okay, kalau dua biji beneran gue minta satu golden glow golden glow yang kedua mbak carnelian carnelian wah oknya menggila habis mandi gitu loh teori mandi Biasa. teori mandi mandi sore bukan mandi junuk eh, bukan mandi junuk <laughs> mandi besar ntar mandi dulu bang <laughs> kita lihat nih guys nah habis ini nih habisin ya bang gue mau nyobak teori lu nanti kalau gagal gua tonjok lu ya bang gua <laughs> gua yang ditonjok pak setiap orang punya teori-teorinya masing-masing nah ini dia bintang 6 yang pertama oh. Terima kasih saudara Masai Saudara Masai <laughs> Terima kasih banyak Kan Mbak Nami bangga denganmu Mubang oh iya, oh iya. Walaupun beliau tidak kenal saya Tapi saya kenal beliau Oke okay, yang kedua Please Carnelian Carnelian Carnelian Indigo リスカーネルリアン karnelian juga. kalau enggak karnelian, の。だろうがカーネルリアンユニティス、 Punya masalah di sini dong. ini operator siapa nih yang nyasar ke sini? Bintang 6 siapa cuy? Wah, ini mamanya emaknya Nami ini anu aja. Tergaram <laughs> 30 kali pun teori mandi udah gitu. ya kongret kongret Asen, gua 50x pull dapet 1 tapi kok nyesel ya <laughs> malah temen gua itu 13 eh 13x pull 1 paket